Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Alhamdulillahillazi Ja'ala Ramadhan al siyami lil-mu'minin Wassalatu wassalamu ala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 Wa ja'alnaakum syu'uban wa qabaa'ila kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Saya ingin mengulangi himbauan saya, mari kita tingkatkan tri kerukunan. Tiga macam kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus rukun. Ya, Pak. Ya, Bu.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 si anak ini malah pakai iramat aduh <Syukur> lah, ada yang lebih gendeng lagi mendengar anaknya mengaduh bapaknya menoleh ke belakang kata bapaknya kau kejepit juga cok <Syukur> Solat jadi ngobrol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 makanya kata orang serba salah jadi orang susah tapi lebih susah jadi orang serba salah <laughs> serba salah jadi orang susah tapi lebih susah jadi orang serba salah telunjuk yang ini cari tengah lah ini di tengah dia ke kanan tidak ke kiri tidak milik semua golongan ini netral siapa ini TNI siapa ini cendekiawan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 Kamu jadi anggota DPR, jadi anggota MPR, jadi pejabat, kami rakyat yang angkat. Jangan waktu di bawah rajin ngamalkan ayat korsi, dapat korsi lupa sama ayat.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 Lalu melaksanakan hukum dalam ketidakmengertiannya Bodoh melaksanakan hukum dalam kebodohan Itu pun menyebabkan orang masuk neraka Na'udhu Hadirin yang saya hormati Reformasi yang dilaksanakan Rasul Berjuang menegakkan keadilan Setelah membebaskan manusia dari ras diskriminasi Anas kulluhum li'adam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 Mangkel Amar bin As ini Wong Cilik kok bertingkah amat si amat aja gak bertingkah. Panggil kamtip, hei gusur. Ditarik rumah Yahudi ini ambrol, menitiskan air mata Si Yahudi di sudut kehidupan. Begini Wong Cilik ini sudah jatuh tertimpa tangga.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 Kamu bertemu khalifah, ketemu Pak, terus tulang. Ini loh Pak, salam dari beliau, tulang. Apa maksudnya? Aku nggak ngertilah itu Pak. Peace go rene go rene. Diambil tulang itu, Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang gemetar badannya keringat bercucuran kepala proyek dipanggil mas mas mas ini proyek masjid batal gubuk yahudi dirikan lagi Lo, pak kata kepala proyek saya kan sudah menang tender pak Wes, gak ada urusan, Sampean mau menang mau kalah tender, proyek batal itu gubuknya Yahudi. Dirikan lagi Yahudi makin bingung. Ada gubernur dapat tulang gemeter. Bagom ya, sebenarnya apa yang terjadi? Apa-apa, kamu sedikit-sedikit main pusat, main pusat.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 Yahudi bisa menang perkara Menghadapi gubernur uh, Kalau ini terjadi di Indonesia Amin Oke okay. lalu siapa pemimpin adil itu Setiap kita kan pemimpin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 Lauan Fatimah binti Muhammad seraket, demi Allah. Andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain. Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. <tuk> Hukum berwibawa, masyarakat terlindungi. Kenapa Nabi jadi contoh? Jelas. <tuk> Beliau mengajarkan orang beramal kepada putrinya beliau mengatakan apa? Iqmali ya Fatimah, iqmali fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah beramal kau. Fatimah beramal kau. Fatimah salat kau. Fatimah puasa kau. Fatimah zakat kau. Fatimah haji kau. Kalau kau tidak beramal Fatimah, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membela mu di akhirat nanti. Ini keadilan. Tidak mentang-mentang putri kesayangan Nabi lalu sudah Fatimah kamu enggak solat enggak apa-apa nanti di akhirat ada papi <laughs> jauh dari semangat nepotisme putri beliau sendiri ditekankan Eamalia ya Fatimah wa fa inilah urnian kimi nallahi syaikh beramal kau Fatimah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 Dikokokkan kesatuan dan persatuan, dimurahkan rizki untuk meningkatkan ibadah. Al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahih Rabbil alamin. Alrahmanirrahim, Mimalkiyohumiddin. Iya kanabud, Iya kanastain. Dinasiratul mustaqim, Siratul lazinaan amt alaihim. غير الموضوب عليهم ولا Amin.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 أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Allahullahi عليه alihi wa sallam kalimatun wa alaiha namut wa alaiha nubathu insyaallah min alaminin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana rabbil